takbir di Indonesia lebih bersemangat Aha. di Indonesia, laungan takbir semakin memecah pada malam hari betul, betul. semua umat Islam yang kecil atau besar tua atau muda Aha. akan mengelilingi bandar dengan menaiki bas, motosikal untuk melaungkan takbir gunakan kawal besar suara dan juga gendang. Sementara itu di Malaysia takbir raya dilakukan di masjid-masjid dan surau-surau juga di TV oleh pemimpin-pemimpin kerajaan atau parti-parti politik tertentu. Ada juga kadang-kadang melibatkan orang awam walaupun sebenarnya sudah kalah dibandingkan dengan kemerihan takbir di Indonesia. Benar sih guys ya.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 Saya kemarin habis sakit ya guys ya dan itu agak-agak gimana ya berapa hari sekitar enam harian saya sakit alhamdulillah dah baikkan sekarang alhamdulillah ya dan sebentar lagi lebaran Allahu akbar sebentar lagi Idul Fitri sebentar lagi hari raya guys saatnya pulang kampung balik kampung ya kan Allahu akbar dan kita ya negara tetangga Indonesia dan juga Malaysia pasti ada persamaan dan perbedaan ya guys ya dan mungkin hari raya itu sebuah hal yang membuat kita itu kayak bahagia terus haru seru dan lain sebagainya banyak istilahnya mungkin perasaan kita ketika hari raya itu akan apa ya, guys? Ya, tidak bisa diungkapkan juga, ya. Karena disitu ada kebahagiaan, ada keseruan, ada haru juga, dan lain sebagainya. Berjumpa dengan keluarga terus, habis itu salam-salaman, ya kan? Mohon maaf lahir dan batin seperti itu, ya, guys. Ya, saya kira di Indonesia dan Malaysia itu sama aja. Dan kalau dibandingkan dengan negara Arab Ya mungkin itu berbeda sekali guys ya Kalau kita lihat di Indonesia ataupun di Malaysia Mungkin ada sowan ataupun bisa sungkeman dan lain sebagainya Artinya adalah kita memohon maaf antara ibu dan bapak Ya kan, kakak dan adik dan, dan saudara marah kita macam tuh. Mungkin di Malaysia juga ada Tapi kalau di Arab tuh nggak ada guys ya Selama saya di Arab itu ya sudah, ya sudah kayak kita salaman yaudah. Ha, ya udah, ya mulai, masya Allah, Kullu aminu antum bi khairi itu do itu doang gitu. Tapi kalau istilahnya di Indonesia ataupun di Malaysia mungkin Nah itu ada sungkeman, guys ya, ada salaman. Saya pernah lihat di vlognya Arnawan Abang Iwan itu dan memang di sana seperti Indonesia seperti itu. Tapi di sini ada pembahasan, guys ya, Lebaran di Indonesia versus Raya di Malaysia Mana yang lagi best? Jom kita tengok videonya guys Semata-mata untuk mengetahui saja ya Kalau mungkin teman-teman ada yang kurang benar Yang disampaikan oleh adminnya Teman-teman boleh benerin gitu kan Maksudnya sama-sama share Saling-saling share Sehingga kita juga tahu yang di Indonesia gimana Yang di Malaysia gimana Oke langsung saja kita play videonya Let's go Satu hal yang menyatukan Antara dua negara serumpun di ASEAN Yaitu Malaysia dan Indonesia Adalah Hari Raya Idul Fitri Oke okay, ini orang Malaysia berarti adminnya Ini disebabkan kedua negara ini mempunyai akar budaya yang sama Oke okay. Itu Islam Betul betul Namun sudah pasti kemeriahan yang dirasakan tidaklah sama persis Melalui pengamatan beberapa warga negara Malaysia yang tinggal di Indonesia Dan warga Indonesia yang merantau di Malaysia Berikut kami sajikan kepada para penonton perbezaan hari raya Idul Fitri antara Malaysia dan Indonesia. Okay. Teruskan menonton. Jangan lupa guys like, share, comment, subscribe ya. Raya atau Lebaran? Kita mulakan raya hari di Malaysia dahulu ya, iaitu dari segi panggilan itu sendiri. Rakyat Malaysia menyebut satu Syawal sebagai hari raya. Ucapan klasik yang sering diucapkan ialah selamat hari raya, selamat hari raya. Sementara di Indonesia pula istilah yang masyhur adalah lebaran. Selamat okay. lebaran. Lebaran ini lo ngapain? Eh. Uh, iya sih. Tapi ada beberapa juga hari raya ada juga sih. Kalau saya saya kira sama hampir sama saja. Jadi kata-kata lebaran ini biasanya digunakan kayak lebih singkatnya gitu Tapi untuk hari raya itu hampir semua Eh hari raya mau kemana gitu kan Lebaran mau kemana Jadi ada beberapa orang yang masih menggunakan hari raya Ada yang menggunakan lebaran juga gitu sih Lebaran mau kemana aja okay. Ya kalau di Malaysia, lebaran ini jarang menjadi kalimat ucapan Betul Dia hanya dipakai untuk ucapan resmi Atau bertulis semata mata, -mata. Begitu juga ucapan Hari Raya bagi warga negara Indonesia. Okay. Yang kedua, Lagu Raya Malaysia Lebih Banyak Lagu Raya di Malaysia merupakan sebuah mantra atau lagu rasmi yang diulang-ulang setiap tahun dan okay. ia dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi legenda Malaysia sejak di era almarhum P. Ramlee hinggalah di zaman Dato Siti Nurhaliza ia menjadi lagu wajib yang menghiasi pagi raya dan sepanjang bulan Syawal biasanya lagu raya Malaysia bernada sedih dan mendayu-dayu yang membuatkan hati pilu mengenangkan masa lalu betul ini sedikit berbeza dengan lagu raya Indonesia boleh dikatakan, tidak ada lagu tradisi raya di indonesia Yang ada pun adalah lagu baru oleh artis-artis terkemuka terkini. Itu pun tidaklah sebanyak seperti di Malaysia Yang ketiga, takbir di indonesia lebih bersemangat Ah. Di indonesia, lawangan takbir semakin memecah pada malam hari betul, raya Betul. Semua umat islam yang kecil atau besar, tua atau muda Aha. akan mengelilingi bandar dengan menaiki bas, motosikal untuk melaungkan takbir betul, betul, menggunakan benar suara dan juga gendang itulah yang disebut takbir keliling aa ah, takbir keliling di rendah bandar-bandar utama di Indonesia dan sedikit terganggu dengan bunyi bising ledakan bunga api aa ah, pasti dan yang menarik adalah kanak-kanak dan remaja bebas bertakbir raya di masjid bersama-sama dengan orang tua yakni para imam para bilal para siap masjid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 Kalau kita lihat ya... Nggak tahu juga ya... Karena mungkin teman-teman... Gimana ya guys ya... Kalau di sini tuh kayak udah biasa... Jadi memang kemenangan... Nah hari kemenangan... Seperti itu bisa dikatakan... Jadi di sini kalau takbiran... Itu memang banyak banget yang istilahnya yang kayak gitu gitu mercon terus kembang api dan juga takbir keliling itu kalau di Solo juga istilahnya ada yang pakai beduk gitu guys ya yang keliling juga memang budaya dan tradisi takbir keliling ini dimana mana hampir di seluruh penjuru Indonesia seperti itu di kampung saya pun ada festivalnya juga seperti itu guys ya yang namanya itu adalah olda daul old, gitu guys ataupun bisa dikatakan takbir keliling yang menggunakan kayak yang udah dihiasi nanti teman-teman bisa searching di YouTube itu malam takbiran di Madura seperti itu, guys ya, atau bisa dikatakan uldaul. Nah, seperti itu, teman-teman, coba klik aja deh. Nanti bakalan muncul gitu. Dan kalau di Malaysia, kalau saya lihat, memang resmi resmi kayak gitu ya, guys ya, hanya disiarkan di TV. Apakah di masjid-masjid di Malaysia juga seperti itu, atau kalau di Malaysia itu anak-anak enggak -anak boleh, eh. Apakah hanya orang-orang tua saja yang boleh di sana, guys? Atau hanya imam-imam muda saja, ataupun orang-orang jemaah masjid seperti itu? Kalau anak-anak tak boleh, aduh gimana ini, guys ya? Coba-coba komen, guys, coba komen. Saya nggak tahu, guys ya. Yang keempat, Bazar Ramadan, Ramadan di Indonesia. Bulan Ramadan menyaksikan peningkatan kegiatan perniagaan dan bisnis untuk okay. menjana pendapatan rakyat terbawah. Pada peniaga menyediakan juadah berbuka puasa dan juga sebagai sambutan di hari raya mendatang Namun di Malaysia ianya lebih meriah lebih sistematis dan berfokus yeah. pada satu lokasi strategik ini yang disebut sebagai Bazar Ramadan. Di setiap daerah dan bandar-bandar pasti ada sekurang-kurangnya satu Bazar Ramadhan yeah. Ia adalah usaha sama antara kerajaan tempatan atau pemerintah kota dengan masyarakat peniaga di Malaysia Kebanyakan Bazar Ramadan adalah tempat menjual aneka juadah makanan untuk berbuka puasa di samping barang-barang keperluan lain untuk Hari Raya Idul Fitri Berbeza sekali di Indonesia, tidak ada Bazar Ramadan walaupun tidak dinafikan ramai pedagang kaki lima yang turun yeah. menjual barang-barang mereka ada juga yang menjaja di lokasi tertentu pada bulan Ramadan yang menjual seperti tempe, tahu goreng, kolak dan air minuman. Di Indonesia, perniagaan di bulan Ramadan kurang sistematik berbanding Malaysia dan terhad kepada makanan tertentu sahaja. Ya. Kalau, kalau bazar Ramadan ya saya akui ya guys ya Memang di Indonesia itu kebanyakan pedagang kaki lima Ataupun orang jualan di depan rumahnya seperti itu guys ya Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa wilayah itu yang memang terkoordinir seperti itu Maksudnya adalah ada pasar Ramadan, kampung Ramadan seperti itu Jadi memang untuk jualan yang memang sistematik juga seperti di Malaysia Seperti itu guys ya yang kelima, Indonesia tidak melarang makan di siang hari. Okey. Di Malaysia menjadi sebuah kesalahan dan dosa besar Sekasi jika makan Indonesia. secara terbuka sepanjang bulan Ramadhan. Walau bagaimanapun di Indonesia yang tidak berpuasa okay. dibolehkan makan di tempat umum terbuka. Yeah. Kedai makan di Indonesia juga dibuka seperti biasa sepanjang bulan Ramadhan. Betul. Cuma ditambah atau diletakkan langsir atau kain supaya yang makan di dalam tidak mengganggu penglihatan yang berpuasa di luar Yang keenam, Balik Kampung atau Mudik Ada persamaan antara Malaysia dan Indonesia berkenaan tradisi pulang kampung Ah betul betul Bagi warga negara Malaysia, istilah Balik Kampung merupakan tradisi yang dibuat selang beberapa hari sebelum menjelang satu syawal Idul Fitri dan ianya hanya berlangsung beberapa hari paling lama pun satu minggu sahaja namun berbeza di Indonesia, tradisi pulang kampung halaman ini dikenali sebagai mudik dilakukan Betul. lebih awal bahkan ada yang mula mudik ke kampung ketika di awal ramadan lagi dan suasana mudik di Indonesia membuatkan kedai-kedai di bandar-bandar besar seperti Betul. Jakarta, Surabaya dan Medan akan tutup selama sekurang-kurangnya 2 hingga 3 minggu hingga 1 bulan Betul sih, betul Yang ketujuh, perbezaan pakaian antara Malaysia dan Indonesia Ah, benar Di Malaysia, biasanya kaum lelaki akan memakai pakaian tradisional baju Melayu mentara kaum wanita akan memakai pakaian tradisional baju kurung. Bener sih guys kalau kita lihat kalau istilahnya di sana itu bulan Ramadan terus lebaran gitu pakaiannya ya semuanya kayak gini gitu guys ya, warna-warni gitu guys ya. Dan ceweknya itu baju kurung, sedangkan kalau di Indonesia ya biasa-biasa aja kaum sih. kaum wanita akan memakai pakaian tradisional baju kurung, baju kebaya selbagai warna. Benar. Sementara di Indonesia, tidak ada pakaian tertentu khusus untuk sambutan hari raya. Walau bagaimanapun, majoriti umat Islam akan memakai pakaian berwarna putih Kroko. kerana ia melambangkan kesucian, sesuai dengan sambutan satu Syawal. Biasanya kaum lelaki memakai baju koko. Betul, betul. Yang sih. kelapan, solat Aidilfitri. Di Malaysia yang itu. hanya sholat di masjid. Indonesia tidak hanya bersembah yang di masjid. Iya. Kalau di Malaysia apakah memang kayak gitu, guys ya? Maksudnya sholat lebarannya itu di masjid-masjid tertentu gitu ataupun disatukan ataupun setiap masjid ada gitu kan. Kalau di Indonesia tuh nggak Jadi ada penentuan daripada pemerintah juga ya kan. Pemerintah setempat gitu, oh sholatnya di sini di lapangan ini kita adakan sholat Idul Fitri berjemaah bersama gitu, dan juga tiap kampung itu pasti ada satu tempat yang memang dikhususkan seperti lapangan seperti itu, guys. Uh, kalau di sini itu ada tanah kosong lah seperti itu, bukan lapangan yang kita buat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri seperti itu. Memang sangat-sangat meriah, guys ya. Apakah di malaysia hanya seperti ini atau di masjid-masjid saja gitu kan? Kebanyakan masjid besar di bandar akan mengadakan solat di padang ataupun lapangan terbuka Betul. Ada juga bahkan solat di jalan raya sehinggakan sesetengah jalan raya di kota besar seperti Jakarta Betul. tutup Yang kesembilan, rumah terbuka atau halal, halal Rumah terbuka di Indonesia hanya untuk ahli keluarga terdekat serta Betul. sahabat yang rapat Berbanding di Malaysia, pengajuran rumah terbuka dibuat untuk semua warga di kampung yang sama benar Sungguh pun begitu di Indonesia ada sebuah tradisi halal bi halal Ia seakan-akan majlis sambutan hari raya namun biasanya diadakan di peringkat pejabat atau kantor persatuan, kampung peringkat nasional atau wilayah bahkan diajurkan oleh parti politik tertentu sedangkan di Malaysia majlis umpama halal bi halal diadakan besar-besaran pada hari pertama saja, yaitu rumah terbuka anjuran parti pemerintah. Atau dipanggil rumah terbuka Perdana Menteri. Ah, yang ke-10. Iya bener-bener guys ya. Halal bi-halal yang ada di Malaysia sama Indonesia itu beda banget ya. Kalau di sana itu di Malaysia, itu pernah saya lihat vlognya Abang Iwan juga. Di situ, Masya Allah gitu guys ya. Jadi memang dibuka besar-besaran itu makan bersama gitu guys ya. Allahu akbar, sedangkan halal bihalal di sini hanya perkampung ataupun perwilayah seperti itu, dan di situ juga ada halal bihalal yang dilakukan, istilahnya dari ya, pemerintah dan lain sebagainya. Seperti itu, ada juga, cuman lebih ke ya, RT/RW gitu, kayak kayak cuman wilayah sini aja gitu, guys. Ya, bener sih, raya sebulan di Malaysia. Di Malaysia, hari raya menjadi kelaziman, dirayakan sampai sebulan. Mak Islam di Malaysia lebih menjadikan cawan sebagai tempat untuk bernostalgia, bermain perasaan dan feeling terutama melibatkan orang tersayang. Sebab itulah lagu-lagu raya di Malaysia juga lebih banyak dan sudah turun temurun dimainkan berbeza di Indonesia. Lebaran meriah hanya pada minggu-minggu pertama. Iya yeah, betul. Selepas itu raya Indonesia hidup biasa seperti sedeka le. Walaupun masih banyak juga kedai yang yang masih tutup. Kerana tuan kedai masih mudik di kampung. Meskipun ada perbezaan kecil dari sambutan Hari Raya Idul Fitri, apa yang penting perayaan ini bukan hanya pada budaya dan adat tahunan semata-mata. Akan tetapi Idul Fitri atau Lebaran merupakan sebuah ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam. Betul. Ia adalah waktu untuk menghiratkan tali silaturahim di kalangan keluarga juga masyarakat Islam. Betul. Berurutan atau latar belakang agama. Sekian saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton dan selamat hari raya Aidilfitri. Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya lebaran di Indonesia versus raya di Malaysia guys ya Wow so itulah tadi guys semoga bermanfaat untuk kita semua intinya adalah lebaran itu Jadi saya ingat terus apa yang disampaikan oleh guru-guru saya itu bahwasannya Lebaran, atau kelebihan, lebih Hari raya itu bukan kita memakai pakaian yang baru, akan tetapi hari raya itu adalah apa takwa kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sesungguhnya lebaran. Jadi, kalau kita berpuasa, lepas itu satu Syawal, kita berbuka, kita lebaran di situ, lalu hanya itu yang kita dapatkan, maka sangat sia-sialah kita. Sesungguhnya ketika kita berpuasa dalam satu bulan ini Lalu kita merayakan lebaran ataupun hari raya Dan iman kita bertambah kepada Allah maka itulah hari raya yang sebenarnya Mungkin itu saja video kali ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Terutama bagi saya dan juga kawan-kawan ya Terima kasih Jangan lupa share-share-share video ini guys Supaya banyak orang-orang yang tahu Bagaimana perbedaan antara Malaysia dan Indonesia Saat hari raya ataupun lebaran Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh